Narutus catur kapung kurma pai riwayat jaman nubahela kenging ngatur pala luhur kenging ngareka para pujangga nudipakalus malar payus direka-reka malar siga kalayan nyebat bismillah nu jadi sekar gending burwani misari cunuk waktu nurahayu ninggang mangsa sampurna moal wayang golek urang Halo guys, sekarang hari kedua deitsu. Bismillah semoga aja lancar. <guleng> sekarang slet 66, sin 8, suit 1, tek 1. Oke, okay, kita targetnya sampai 8 aja deh. Doain ya semoga Siap. lancar. Tadi dia toh? Oh, Oh, Udah Udah Ini sini lah. berapa, Pak? Sini berapa ini, Pak? Sini 7 kalau nggak salah.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 Bunga, Pak. Yang memiliki arti, jangan kalah sama keadaan, dan jangan pula berangan-angan. Yang dekat, tetap kita rekatkan, dan tetap kita lestarikan. Yang saya harapkan dari film ini, semoga film ini dapat diterima oleh penonton sekalian. Berarti, ulah-ulah dibuka tembi, Ulah dibuka tinggi, tah, itu. Untuk praproduksinya, kami menghabiskan waktu selama kurang lebih tiga minggu, ya, dua minggu, dua minggu lah, dua minggu, selama dua minggu. Terus situ kita mempersiapkan development, film development, seperti apakah film development itu? Film development kita seperti dari kita menyusun membuat skenario, sebelum membuat skenario observasi dulu, dulu ya observasi dulu <t Belle> teman-teman ke waktu itu kita observasi ke dua orang dalang ya <tap> kedua orang dalang ya, dengan, dan satu orang kolektor dah, wayang golek Iya begitu kita mempersiapkan film developernya terus kita melakukan reiki juga bedah naskah dan sebagainya. <tum <masculinity> <tum> Dik, ya diho doi hifu watashi ke hōtin ni 07 01 and Kamera kita menggunakan satu kamera teman-teman, cuma satu kamera, terus uh, tiga lighting, softbox, LED, L -L ya sama flu ya. dia. Okay. Nah di situ kita syuting selama tiga hari, banyak banget ya kesan pesannya nah. disitu situ, kesan kesannya mulai dari apa sih capeknya kerasa banget semuanya pokoknya ya ternyata kita udah ngerasain syuting yang sebenarnya tuh kayak gitu gitu ya. Tua teks satu slate Untuk ide cerita ini kebetulan topik kita tema kita wayang ya. Kita mengambil wayang wayang golek. Wayang golek itu menarik ya menurut kita. Budaya tersendiri juga ya budaya tersendiri hmm. bagi kami warga Jawa Barat sudah melegenda sekali wayang golek. Akhirnya kita mengambil topik wayang golek. Nah, kita bertanya ke salah satu dalang dulu di Desa Sindang Jawa, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan. Hmm. Uh, beliau menjelaskan bahwa apabila wayang golek tidak dimainkan, sudah lama, sudah lama yeah. tidak dimainkan, dia akan menghantui lewat mimpi, ya katanya. Yeah. Mungkin menghantui. bukan, kata, katanya bukan menghantui, menghantui tapi ya, cuman ya. mengingatkan untuk... Yeah ingin dimainkan kembali. Ya. Nah itu untuk yang pertama. Lalu observasi yang kedua, kedua orang dalang yang kedua itu pamaman ya. ya Pak paman Maman. Nah di situ uh, kita bertanya uh, apa akibatnya kalau wayang tidak dimainkan. Akhirnya beliau menjelaskan bahwa bukan menghantui wayang itu tidak menghantui, tapi hanya ingin meminta dimainkan kembali ya seperti ya. kakaknya tadi. Iya. Hmm. kita manfaatkan di sekitar kita manfaatkanlah lingkungan di sekitar kita jadi jangan jauh-jauh kita juga bisa berkarya di rumah, di rumah. nah begitu oh ya untuk tokohnya kita ambil wayang semar ya semar. kebetulan semar itu oh, filosofinya filosofinya itu bijaksana ya terus tertua juga penasehat juga akhirnya kita tertarik untuk ngambil tokoh, ambil tokoh si semar. semar itu gitu pas produksi banyak, kita banyak banget banyak. kesulitan dari mulai ya mungkin karena capek juga ya jadinya mm. soal dari kakak dulu apa nggak kesulitan dari pas produksi uh, menyiapkan peralatan yang akan di, digunakan pada saat syuting itu sangat lumayan gimana ya uh, lumayan berat gitu yeah, yeah. karena yeah, yeah, yeah, yeah, yeah harus mencari benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan dan sesuai yeah. dengan yang dibutuhkan. terus uh, persiapan wardrobe juga harus benar-benar nah benar ya benar ya, sesuai bener -bener dengan tidak sembarangan ya, juga. aduh itu berat juga. Okay. So, mungkin untuk uh, mungkin kan ini pertama kali jadi sutradara ya yeah. mungkin kesulitannya dalam mendirect pemain. Ya, karena kan biasanya jadi art jadi Mungkin itu kesulitannya sih. Untuk menulis skenario, menulis skenario itu banyak banget kesulitan dan hmm. bahkan revisinya juga banyak banget, teman-teman. Kita sampai berapa draft waktu itu? 5 uh, lima ya? 5 lima 5. Lima, lima, ya. Lima. Lima draft lima, ya. Sampai 5 draft. Gitu. Dan itu benar-benar sulit ternyata ya. Jadi menulis, menulis skenario, skenario itu sulit banget, teman-teman. Hey. Harapannya juga film aja kadok bisa menginspirasi hmm. banyak orang uh, supaya oh, yes. eh, banyak orang itu bisa berkarya di rumah dan tidak yeah. selalu Jadi cerminan iya supaya inspirasi juga ya. berkarya betul. di luar tapi hmm. di rumah juga bisa. Betul teman-teman. Apalagi selama pandemi kayak gini. Hmm. Ya, betul teman-teman. Berarti kita juga oh, pokoknya jangan putus berkarya ya, hmm. terus saja berkarya nah. jangan puas dengan karya sendiri terus berkarya terus berkarya. Ya. Walaupun di rumah gitu. Karena Semoga film ini menjadi juara betul kalau dan betul. bisa benar-benar menginspirasi gitu menginspirasi banyak orang di luar sana dan bisa mudah menyampaikan isi dari film yang kita buat itu uh, kepada masyarakatnya jadi uh, mudah tersampaikan. Iya, iya betul betul betul kemenangan sih nggak nggak terlalu ya untuk kita tapi kemenangan itu bonus ya. Iya. Untuk hadiah. kita semua iya. Horor. kita uh, oh, kan, <laughs> Kalau menurut saya sih genrenya ini drama sih, lebih ke drama. Oh, lebih ke drama. Oh, lebih ke drama. Ya. drama dan. Oh, aku horror ya? Penulisnya ngerasa horor? Iya Kenapa ya? Kok horor gitu? Soalnya terkesannya kayak horor gitu Kan kalau drama mm. tuh beda gitu, enggak? Nah, waktu Atau bikin, horror. penulis bikinnya jadi horor? Horor Horror. Tapi dibuat soalnya -soal sutradara jadi drama <laughs> ya kan? kan lebih menang gitu, sutradara lebih menang <laughs> Kalau puas enggak ya? Belum Belum yeah. Belum nah, Belum puas ya, Apa? Apa? Target kedepannya apa? Semoga lebih baik dari tahun sekarang. Ada tantangan nggak? Pengen bikin hmm. apa? Gitu. Hmm. Hmm. Mungkin lebih sekarang tuh pengen nyoba bikin film yang komedi. Komedi, komedi. Tantangannya? Boleh-boleh juga. Komedi. kalau untuk saya kedepannya depannya pengennya sih lebih dokumenter pengen coba coba soalnya belum pernah bikin dokumenter gitu. film fiksi yang lebih lebih berbeda dari orang lain dan bisa menginspirasi orang lagi tapi eh, cara menyampaikan pesannya itu mudah terbaca oleh orang lain <rbak> Set dapat 4 6, shoot 2, tag 3 And... action! Aman? Dapet tangan Oke, okay.